Kak Nusa, bacain cerita dong Kak hmm. Nusa, hmm. Hmm. Rara pengen tahu nih Kisah-kisah Nabi Pas, ini seru suruh Bentar ya, Rara Berapa menit lagi, Kak? Beres huh? Dia beres Asli Yuk, Rara, sini naik Loh, ngapain, Kak? Sudah, naik aja dulu Oke, okay, oke okay. Nanti Kak Nusa e jelasin Hah, pegangan ya? Jangan lupa pakai seat beltnya wow. Siap menjelajah Jawa Tiga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 Bum,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 Sepeda kamu keren. semangat dong. Pasti menang. Bagus, kan? <laughs> wow. Keren. Abdul. Bagus banget sepedanya, Dul. Keren. Kak Abdul, boleh nggak minjam tanknya, Kak? <hihi> mm, mm, mm. Takut hiasannya rusak. Susah nih bikinnya. Nanti...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 Juara satu ya Kesel <laughs> ya. So. Satu,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 Minjem sepeda Teng Abdul Dan piala ini bukan untuk Abdul Tapi buat kamu Nusa Yang udah nolongin waktu Abdul jatuh Wah hmm. Hmm. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kodul Tapi cari pahala untuk saling tolong-menolong Wah, Makasih ya Nusa <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Awas, awas <tuh> <tuh> <tuh> iu, iu. Alhamdulillah, udah mateng. Hmm. Hmm? Baunya sedap, Uma <laughs> Umar, hmm? ada gelas plastik nggak? Gelas uh -huh. plastik? Uh -huh. Oh ada. Di mana, di mana? Ambil di laci kedua lemari makan. Tuh di situ tuh. Laci kedua. Ini. Ah. <laughs> hmm <laughs> uh <-huh. laughs> Hah? Umar, hmm? kita punya kapas gak? Kapas? kapas ada di kotak P3, k Oh, oke okay, okay. hmm, Kalau biji kacang hijaunya masih ada nggak, Umar? Biji, uh, biji kacang hijau? Bubur kacang hijau kali, Kak. Usah perlunya biji kacang hijau, Rak. Biji kacang hijau mana bisa dimakan, Kak. Ini kan buur hmm? Bubur kacang hijau. <laughs> <laughs>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 Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Berhasil. Kekasih Kekasih Kekasih Kekasih Kekasih Kekasih Hah? Kekasih Kekasih berhasil Kekasih Ini berhasil. Wah. Alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas, biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah. Iya, Umar. Masya Allah. Keren banget ya, Umma Tanpa tanah, kecambah bisa tumbuh subur. <tik> nah, itulah bukti kebesaran Allah. Dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. ya, ya Umar. Sesungguhnya,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 Rara ambil pasti deh, gede tunggu-tunggu. Tung. Hah, hmm? kok punya Rara jadi gini? Ya? Ah. Hah, kok mau jadi es gini? Ra emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejukan Rara Tara di Lamari es. Lamari <suluh> es. <suluh> <suluh> <suluh> <suluh> Waduh, kalau ini namanya es biji kacang hijau rasa kapas.